Baiklah, para sahabat, menemani santai pagi kalian. Saat ini, Mbak akan menyuguhkan kabar-kabar yang tentunya spesial, pastinya kabar bahagia dari idola kita. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini, tentu kita melihat semalam ada momen spesial, Kasania dan pasangannya, atau suami tercintanya dengan idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar, sedang nonton bioskop. Wow, ternyata semalam Bunda Lesti Papa Bilar... Ini lagi nonton bareng dengan Kak Sania beserta suaminya bersahabat Ini kebahagiaan yang kita dapatkan juga luar biasa Mudah-mudahan selalu untuk mereka Bahagia selalu dan semoga yang terpenting selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Moment ini pun diunggah kembali oleh Angkor Rahma 08816 Kalimat caption pun dituliskan Hmm, lagi pada nonton rupanya Sarangheolah pokoknya mah katanya tuh Masya Allah banget ya Sayang pokoknya mah kepada idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat Bang akan menginfokan polling online Couple Media of Dears 2022 Alhamdulillah Lesti dan Bilar berada di posisi puncak Dengan perolehan voting 338.048 votes Sedangkan di posisi kedua ada pasangan Rangga Azob dan Haiko van der Venken dengan perolehan voting 335 364 votes. Tetap semangat persahabat, tetap optimis, bismillah lesti dan bilar menang. Karena untuk polling online ini terakhir hari ini tanggal 7 Agustus 2022. Untuk jamnya belum kita tahu, mudah-mudahan saja persahabat yang kita mendapatkan info hari ini. Dan semoga Lesti dan Bilar tetap konsisten berada di posisi puncak hingga mendapatkan tentunya gelar predikat sebagai Couple Media of the Years 2022 dan mendapatkan promosi iklan di area publik spesial Hari Kemerdekaan dan ditayangkan mulai tanggal 16 sampai 22 Agustus 2022. Semangat untuk warga Konoha. Tetap kompak, tetap solid Untuk dukung yang terbaik Buat Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya disimak juga persahabat Ini momen spesial yang paling kita tunggu-tunggu Kejutan atau surprise Dari Papa Bilar di atas kapal nih persahabat Ini tentunya vlog yang paling dinantikan oleh warga Konoha Akhirnya dijanjikan oleh Kak Lensa Ditepati juga semalam di upvlog terbaru lewat channel youtube mensal entertainment kado 38 miliar untuk kebendaan Lesti tapi kok Lesti sedih tuh persahabat ya tetapi yang tentunya kita dapatkan infonya memang Papa Bilar hanya prank saja persahabat kalau ada komentar-komentar tidak baik, kita langsung hapus saja mudah-mudahan Lestlar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik oleh orang-orang hebat oleh orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Yang belum nonton langsung aja cus persahabat Karena ini romantis banget ya Kebahagiaan full kita dapatkan lewat channel Youtube Les Entertainment Yang sudah menyuguhkan kejutan-kejutan spesial di hari bahagianya Lesti Tepatnya di hari ulang tahun yang ke-23 dan selanjutnya juga bersahabat ya, di atas kapal, Bunda Lesti mendapatkan kado spesial dari Papa Bilar, sebuah tas, dan untuk harganya bukan kaleng-kaleng. Tas merek Hermes Paris mencapai 511.900.500 rupiah. Wow. Sama tentunya yang diberikan oleh Kak Sandy harganya mencapai setengah miliar lebih. Untuk Bunda Lesti, Mudah-mudahan berkah barokah selalu ya Idola kesayangan Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran rezekinya Dan mudah-mudahan juga rezeki idola kesayangan kita Bisa nular ke kita, amin Kemudian bersama disimak juga Di di gasnya Papa B semalam Ternyata kedatangan tamu juga nih Ada Bang Hussein Asino Yang tentunya Berselaturahmi kepada Papa Bilar Dan langsung mencoba mobil Rolls Royce Yang dihadiahkan untuk Lesti wow. Ini sih kebahagiaan juga untuk keluarga Konoha Masya Allah Memang terbukti banget dukungan doa Itu banyak diberikan oleh orang-orang baik Yang selalu tulus Mencintai mensupport idola Kesayangan kita Dan selanjutnya Persahabat disimak juga ini ada momen ketika Bunda Lesti pertama kali diberikan kejutan Saat tentunya pulang dari main badminton Ini momen kebahagiaan juga yang kita dapatkan persahabat ya Di unggahan Rahma 08816 Tetapi kita salvok dengan kalimat caption yang dituliskan persahabat ya Ini juga pesan banget untuk semuanya. Abaikan si pembenci fokus sama orang yang kita sayang Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan Balaslah dengan kebaikan Insya Allah, Allah bakal ngasih kebaikan dalam hal apapun Sebenarnya manusia membenci terhadap sesama manusia Maka dialah yang sedang dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala Na'udzubillah, lebih baik dibenci manusia daripada dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala Tuh, pesan banget ya Ini pesan moral dan pesan yang sangat penting untuk kita semuanya Tetap optimis sebagai fans sejati, tetap kita harus kompak dan solid untuk selalu mensupport, mendukung idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar. Dan mudah-mudahan juga, para sahabat, ya hari ini kita mendapatkan kabar gembira dan pastinya kejutan-kejutan spesial yang disuguhkan oleh Lestler. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Billar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangguin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.